Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya kita dibuat bahagia para sahabat ya bahwa Lesti Bilar tentunya tampil bareng di acara konser LIDA 2021 Kita lihat aja nih penampilan dari The Lesti tentunya sangat cantik banget para sahabat ya sebagai juri putih malam hari ini wow tentunya senyumnya luar biasa banget kita doakan ya para sahabat yang mudah-mudahan dari LSD selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Wow, tentunya terlihat sangat cantik dan elegan banget para sahabat ya. Apalagi tentunya malam ini tentunya mereka tampil bareng para sahabat ya, makin semangat aja nontonnya. Siapkan cemilan kalian ya, para sahabat ya, bahwa tentunya kita akan dikasih kejutan spesial, kejutan bahagia. Ya, ini tentunya dari idola kesenangan kita yang tentunya akan memberikan kejutan baru malam hari ini di acara LIDA 2021. Tuh -tuh, tunggu saja cedukan vitamin selanjutnya, para sahabat, ya. Pertanyaan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Ini informasi di malam hari ini, para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bukan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.